Ini namanya di daerah kami Tanglong atau miniatur masjid atau langgar. Ini dibuat untuk uh, memeriahkan perlombaan-perlombaan karya seni di malam Ramadan, teman-teman. Ini terbuat dari bahan-bahan kapas atau gabus. Kami menyebutnya di sini bagaimana? Sangat kreatifkan uh, para-para orang-orang di sini ini belum sepenuhnya jadi teman-teman pembuatannya ini sudah hampir mungkin 50% lebih bahan-bahannya sangat simpel teman-teman dan pembuatannya ini sangat detail teman-teman kita lihat ada tangga-tangganya juga di sini tangga-tangga kecil dan yang kayak pintu ini terbuat dari tusuk pintu cilok gitu teman-teman dan yang seperti papan ini terbuat dari steak uh, es krim gitu itu dulu ya infonya teman-teman Terima kasih